pagi Teruna, gimana kabarnya adik-adik? Nah sekarang Kak ini mau ajak adik-adik untuk bersatu bersama. Bacaan kita pagi ini terambil dari dua Raja Raja 8 ayat 1 sampai 6. Namun sebelum kita membaca renungan hari ini, kakak mau undang-undang adik-adik untuk berdoa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, sungguh mengucap syukur kalau pagi yang indah ini Tuhan telah membangunkan kami dengan keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih juga ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang baru Tuhan berikan saat ini. Kami ingin memulai membaca sebagian dari isi firman-Mu, kiranya roh kudusmu hadir dan kami dapat mengerti akan firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, amin. 2 Raja-Raja 8 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya di kehidupannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menatap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini tujuh tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilak dilakukannyalah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin tujuh tahun, lamanya, tujuh tahun lamanya. Dan setelah lewat ketujuh tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada Raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, Bujang Abdi Allah itu, katanya, Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada Raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya di kedupan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada Raja. Lalu berkatalah Gehazi, Ya Tuhanku Raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu Raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian Raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Nah adik-adik judul renungan kita pagi ini yaitu zona nyaman versus zona kepastian. Sobat banyak orang tidak mudah untuk keluar dari zona nyaman, atau biasa disebut dengan comfort zone. Zona nyaman itu adalah kondisi ketika seorang merasa aman. Dia tidak akan mudah keluar dari zona itu. Namun kehidupannya stagnan alias datar, sehingga ia tidak terbentuk menjadi pribadi yang tangguh. Dalam kenyataan hari-hari, hidup itu penuh dengan dinamika. Kadang tenang dan juga ada tegang. Pandemi dan resis, resis, resesi ekonomi yang masih berlangsung sampai saat ini membuktikan kalau itu penuh dinamika. Bacaan kitab hari ini mengisahkan bahwa Elisa menyampaikan kepada seorang perempuan Sunem Sunem, agar ia dan keluarganya, keluarganya segera berpindah kemana saja dia dapat pergi karena akan terjadi bencana kelaparan selama tujuh tahun di negeri mereka. Tentunya itu bukanlah hal yang mudah. Ia dan keluarganya harus meninggalkan keluarga besar dan kerabat. Perempuan tersebut tentu juga meninggalkan harta bendanya karena disebutkan ia adalah seorang yang kaya. Perginya tidak sebentar tetapi selama tujuh tahun. Namun demikian, perempuan itu tetap pergi dengan segala konsekuensinya tersebut. Persoalan terkait harta, di kemudian hari pada akhirnya perekop Perikop dikisahkan Ia mendapat pertolongan Raja terkait dengan hal itu Betapa pemeliharaan Tuhan tetap diselenggarakan atasnya Sobat teruna, jika situasi kehidupan membawa kita pada ketidaknyamanan Janganlah takut dan putus asa Melalui bacaan hari ini Sobat teruna diajak untuk mengimami Bahwa Tuhan pasti dan sanggup menjaga serta memelihara kehidupan kita Sobat teruna mungkin bisa tidak berada pada zona nyaman, tetapi ingatlah bahwa bersama Tuhan kita selalu berjalan dalam zona kepastian. Mari kita terus melangkah memasuki hari esok dalam tuntunannya. Tuhan menjaga dan memelihara anak-anaknya senantiasa. Nah adik-adik untuk menutup saat teduh kita, mari kita bersatu di dalam berdoa, doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi yang indah ini kami telah membaca sebagian dari isi firman-Mu. Berilah kami hikmat agar kami dapat mengerti dan kami dapat memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga kami akan melakukan aktivitas kami. Setelah ini Tuhan berkati dan kiranya semuanya dapat berjalan lancar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penyertaan Tuhan. Adik-adik.